Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat IT Dimanapun di manapun kalian berada jumpa kembali bersama Hiliati TV Hiliati TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai IoT thingy -ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya to agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama nih, diawali dengan yang cantik-cantik pemirsa. Di sini ada rata kartu sasmita nih yang mengirimkan rangkaian bunga cantik, segar dan putih. Dari Brattacotta Sasemita, dengan tulisan yang sangat super istimewa, ditunjukkan kepada Ayu Ting Ting. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Ayu Ibu, Ayah Shiva, Ikis Nanda, dan Family mohon maaf lahir batin with love berada karta untuk ayu ting ting ya wah bunganya cantik sekali terima kasih berada Kartasasmita, bunganya indah dan cantik sekali minal aidin wal izin juga untuk berada Kartasasmita dan semua keluarga dari mimin untuk ayu ting ting dan seluruh keluarga dan dilansir dari akun instagram I Lovers, anak pinter cantik kuasanya. dapat THR 10 juta dari Pak Igun, lima Selamat Hari Raya Idul Fitri ya semoga lima tahun depan udah ada orangnya yang puluh aja ha apakah maksudnya ya kita doakan ribu yang terbaik ya untuk lima ribu lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus ini puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima ribu lima Bang Igun tentunya Om Igun baik banget ya. Terima kasih Om Igun. Dari Najah 19 anak pintar dapat dari calon papa Bileki. Semoga disegerakan. Emang beneran dikasih ya kata Kaila di Developers 28. Dikasih atau tidaknya semoga memang benar-benar dikasih ya. Tapi kita uh, apresiasi yang sangat mendalam deh untuk Ikis karena tahun ini Ikis pulpuasanya selamat untuk adik, cantik. Semoga makin solehaya Amin ya Robbal 'alamin. Dan dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting, selamat Hari Raya Idul Fitri. Semua mohon maaf lahir dan batin. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagramnya dengan caption muka na berwarna putih Ada mom Aiting, Ayu Ting Shiva dan juga Kister saya. Dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan Dari Tina Ellis, Minel Aizin, Yaai Maaf Lahir Batin, Ayu Ting Dari Vega Darmawati, 123 Maaf Lahir Batin, Rosma dan keluarga semua Rizna Syari Ayu mohon maaf lahir dan batin ya Selamat Hari Raya Idul Fitri Ropiu untuk Ayu Ting Ting Kemudian dari Optimus Put, Selamat Hari Raya Idul Fitri Teh Ayu dan keluarga Mohon maaf lahir dan batin Enjoy dan Heul. Wow, Terima kasih Optimus Selamat Hari Raya Idul Fitri juga Kemudian dari Doli Taufik Matt Lebaran Ayu Ting Ting Bilkis Ayah Ibu Syifa Mohon maaf lahir dan batin Anthony Prianto Wow mengirimkan caption berupa emotik ya Lopnya banyak banget deh Mineral Ijin, wal faizin ya neng Ayah, Mama dan semuanya Terima kasih Anthony Priyo. Kemudian yang kedua nih foto Ayu Ting Ting bersama keluarga ya Cantik-cantik banget nih bajunya seragam ya Ayu Ting Ting dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijri ya Mineral wal faizin. mohon maaf lahir dan batin semuanya In Yanti Adeni, for even today, bajunya cakep banget ya, serasi banget nih, bagus banget. Yanti Adeni, wah wow, the terlama artis-artis Indonesia. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Ayu Ting, -Ting dan semuanya cantik, cantik sekali ya, dari Aila Najwa. Revo Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. mohon maaf lahir dan Memang batin. Juga banyak diberikan dari I Love Her. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat ibu sama keluarga dari Hai Febi mohon maaf lahir dan batin ibu Lintang 3138. Mohon maaf lahir dan batin Umi sekeluarga. Raiza Carlos mohon maaf lahir dan batin juga ibuku sayang. Mohon maaf love you dari Rudi Kaila, mohon maaf lahir batin Ibu. Selamat lebaran. Selamat lebaran juga untuk Rudi. Kaila. Hai ya. Selamat hari lebaran ya. Kemudian dari Lala, mohon maaf lahir batin Ibu sekeluarga. Ayu Igun 23 mohon maaf lahir batin ya Mo. Mohon maaf lahir batin juga Ayu Igun 23. Kemudian dari Davamida, Selamat Hari Raya Idul Fitri, itu sawal 1442 Hijriah, ya, mohon maaf lahir dan batin ya ibu, Mom, semoga kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat buat ibu dan keluarga, amin ya robbal alamin. Dari Penapi Ed. Selamat Hari Raya Idul Fitri, satu sawal 1442 Hijriah, ya, minal aidin wal faizin. mohon maaf lahir dan batin. Kemudian, juga dari Koko Kriuk, mohon maaf lahir dan batin ibu, Rulur lagi rustani Mohon maaf lahir batin ibu, terima kasih Kak Nurul atas ucapannya dari Koko Kriuk. Juga, Nanik Sukarni 98 sembilan puluh delapan, Aidil Mohon maaf lahir batin, mom Aiting yang cantik Cantik-cantik ya mom Ananda dan cucu ayah rojak ganteng sendiri ya Bu hehe. Selamat Hari Raya Idul Fitri di Hijriah mohon maaf lahir dan batin. Niniwati mohon maaf lahir dan batin Ibu love you. Kemudian dari Bali uncu-uncu Umi Ayah Ojak selamat menikmati hidangan lebaran dengan penuh cinta semoga ditambahkan pahalanya. Makin sehat dan makin bahagia. Love you untuk Mom Aiting dan Ayah ojak, ojak. Kemudian juga doa dari calon mantu kesayangan nih berata kartu sesemita. Minal aidin wal dan Ayah. Mineral izin wal juga, Mas, Berata terasa tadi Ditunggu ya kehadirannya di rumah Ayu Ting Ting nih. Ditunggu pokoknya ya. Kemudian juga di sini ada aliansir. Toko Bogohu Mina Wamingkum. Toko ya Karina wal faizin. Mohon maaf lahir batin, happy, itu barok Aliansir. Terima kasih, Alianser. Alianser adalah salah satu kandidat dari Ayu Ting Ting ya, Yang kemana-mana selalu ikut nih. Kemudian, dari Titin 5425, Minal Mohon maaf lahir dan batin juga buat ibu sekeluarga. Doa yang sama untuk Titin, Minal aidzin juga ya. Kemudian, dari Mulyani 3, Minal aidzin mohul maflahir dan batin 3, dan batin Tika dan batin mohul maflahir dan batin dan batin dan mohon maaf lahir dan batin ibu Pesekorayu ayu mina Wafaidzin wa Faizin mohon maaf lahir dan batin ridki farel mina Aidin wa Faizin mohon maaf lahir dan batin ya ayu ting ting mohon maaf lahir dan batin juga selamat hari raya idul fitri untuk keluarga ayu ting ting dan mom aiting di sini terlihat sekali ya kekompakan seluruh keluarga besar nih sedang menjalankan sholat kit dimas dan dari akun instagram mom aiting Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Ya. Mohon maaf lahir dan batin ya dari Bilkis dan Ibu. Selamat Hari Raya Idul Fitri juga Bu untuk Ikis dan Ibu. Postingan terbaru juga nih dari Mom Aiting. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Ya. Minna izin mohon maaf lahir dan batin. Banyak sekali doa bertaburan ya di akun Instagramnya Mom Aiting dan Ayu Ting Ting nih di hari ini di hari nan Fitri menuju 1 Syawal. Terlihat nih kekompakan Mom Ayu Ting Bersama semuanya ya Ayah Oja, Kiki, Shiva Juga Ayu Ting Sehat selalu untuk semuanya Dan dilansir juga nih dari akun Instagram Mom Aiting, Alhamdulillah ya Allah di malam kemenangan ini Saya atas nama keluarga besar Haji Abdul Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Ada kesalahan yang disengaja Maupun yang tidak disengaja Mohon maaf lahir dan batin 42 Hijriah Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua keluarga Ayu Ting Ting yang selalu semoga ke depan lebih baik lagi ya Menjadi manusia yang lebih solah dan soleha Oke sahabat ini saja informasi yang dapat pimpin sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Dan terupdate menai Ayu Ting Ting Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh